Dengan saya Cien Jadi hari ini kita sedang berkunjung Ke workshopnya Esa Sentosa Abadi Jadi kita akan mempraktekkan uh, Se kuatnya si kaca tempret itu sendiri Nah seperti yang pernah saya cerita Saya pernah bahas tentang kaca tempret Kaca tempret itu sendiri adalah Kaca yang lebih kuat 500% daripada kaca biasanya Karena dia di diproses Di mesin dan dibakar di suhu yang sangat tinggi, sehingga dia memperkuat kaca itu sendiri. Selain dari proses temper itu, sebenarnya ketebalan kaca juga sangat berpengaruh untuk kuatnya kaca itu sendiri. Jadi, kita langsung aja, kita praktekkan seberapa kuat sih kaca temper di sini. Sudah ada sampel kaca temper Oke, biasanya kaca temper memiliki logo kalau kasar mata dia akan memiliki logo ini adalah uh, bukti bahwasanya kaca ini sudah Oke, okay? jadi uh, kita langsung praktekkan aja gimana sih kuatnya kaca tempret ini jadi kaca tempret yang akan saya praktekkan untuk dipecahkan ini adalah ketebalan 5 mili oke okay? kita langsung aja ya Oke, okay, kita coba jatuhkan. Kalau kaca biasa tentunya sudah pecah ya. Jadi ini memang kaca, bukan akrilik. Jadi kita langsung jatuhkan aja ya. Kacanya tidak pecah. Kita jatuhkan lagi. Dua kali dan tidak pecah. Saya jatuhkan ke depan ya. Oke okay? Dan tidak pecah Gimana kalau saya lempar? Saya mencoba untuk melempar ya Nah yang ini memang beneran kaca Tetapi kalian juga jangan coba-coba di rumah Karena saya sudah tahu posisi amannya itu gimana Jadi kalian jangan coba-cobain Oh ada logo Esa nih Kaca tempret Saya coba-coba sendiri Saya coba lempar Jangan ya Jadi uh, bukan karena uh, kalian lihat tidak pecah Berarti kaca tempret tidak pecah seperti yang saya sudah mengulang dan terus mengulang kaca tempret adalah kaca yang telah dikuatkan dari dari kaca biasa 500% tetapi tetap bisa pecah. Oke. Okay. Ini juga kaca tempret. Saya ngambil ukuran lebih kecil supaya saya bisa akses dengan satu tangan. Kita coba main piring terbang dengan kaca tempret ini, oke? Okay. Piring terbangnya kedua kali ya Tadi nggak pecahkan, kita coba lagi Piring terbang dari kaca templat Yang saya coba pecahkan adalah pecahan kaca tempret yang sudah pecah jadi tergantung dari uh, ketebalan kaca semakin tipis kaca tersebut maka uh, pecahannya akan semakin kecil, nah kalau sudah pecahannya seperti ini, resiko kalau mengenai korban itu akan lebih sedikit jadi uh, mungkin uh, seharusnya yang kulitnya koyak besar jadinya nggak cuma luka-luka oke? Okay? dan ini juga uh, tidak tajam jadi, sekecil ini. oke. Okay. Jadi, karena saya juga mau aman, saya takut kalau mengetahui pecah, pecahannya akan uh, terlempar ke mata saya. Karena ini jarak dekat ya, jadi saya memakai pengaman. Oke, okay, jadi saya pakai face shield. Kita coba, kita pecahkan dengan martil, oke? Okay? Beneran gak pecah loh Yang kuat ya, dua tangan Oke okay, dan pecah Akhirnya pecah Saya dengan uh, kekuatan yang besar Akhirnya dia pecah Jadi kaca tempered memang dia lebih kuat Tapi bukan berarti nggak bisa pecah Tapi kalau tadi kita memakai kaca biasa Saya tepuk sekali aja itu udah pasti pecah Jadi kekuatannya udah 500% lebih kuat Oke, okay. nah jadi ini kaca biasa. Kita bandingkan tadi dengan yang kaca templatenya, ya. Karena kaca biasa, saya nggak berani, jadi saya tugaskan ke anggota. Oke, okay. jadi yang namanya kaca biasa, pecahannya itu akan besar dan tidak menentu, tergantung apa penyebab dari pecahan tersebut. Kalau di tempret, apa? penyebabnya pecahannya akan tetap seperti ini dia akan hancur dengan uh, pecahan yang kecil-kecil sangat kecil Oke okay? sangat kecil sehingga dia tidak akan uh, fatal halal mengenai korban Oke okay? sangat kecil sangat kecil Oke okay? sedangkan yang ini selain dia besar juga sangat tajam ini sampingannya ini sangat tajam semua tergantung dari seberapa tebal kaca kalian dan juga uh, apa yang menyebabkan pecah gitu. jadi ada bahaya ya kalau kita memakai kaca biasa di tempat yang tidak seharusnya misalnya penyekat ruangan tidak seharusnya kita memakai kaca biasa kalau yang namanya penyekat ruangan akan lebih bagus kalau kita memakai kaca tempret, kalaupun mana tahu pecah jadi korbannya itu nggak fatal resikonya. Oke, sekarang kalau kita nginjak gimana? Kalau nginjak tentunya saya menggunakan kaca temprat ya. Kita coba kekuatannya sampai di mana. Kaca ya, dengan ketebalan 5 mili. Coba saya naik saya dengan berat badan 66 kg kilo. 66 kg saya coba naik dan sekarang saya coba ngayunkan ya 68 eh sorry 66 kg hampir menuju 70 kalau kita coba dua orang ya oke? Okay. ga usah menuju ya, yuk badan kamu berapa, Wi? 58 <laughs> 18 plus 66 oke okay, 5 mili dan enggak masalah kita enjok coba nggak masalah ya oke okay. yuk Oke okay, cukup sekian video kita hari ini eh uh, cukup challenging ya saya harus memecahkan kaca di depan kalian Oke okay? jangan kalian coba di rumah walaupun kalian spot it ada logo tempat Esa gitu ya Udah tahu kalian pasti kuat tapi jangan coba di rumah, jangan coba-coba karena saya sudah pengalaman, saya sudah tahu gimana caranya makanya saya berani coba. Oke, sampai di sini video kita, jangan lupa subscribe dan tetap mendukung video kita. Komen di bawah bagi kalian yang ada pertanyaan tertentu. Thank you, bye-bye.